Seharusnya ini tak terjadi Seandainya kau tak lukai hatiku Sebanyak Ku luka, ku bisa saja bertahan, ku bisa saja kembali. Tapi, untuk apa lagi jika aku tak dihargai? Ku bisa saja maafkan, ku bisa saja paksa. Tapi terus kau ulangi salahmu yang sama telah membuatku luka. Ku bisa saja bertahan, ku bisa saja kembali. Tapi untuk apa lagi jika ku tak